Halo Sobat Master Movies, gimana kabar kalian hari ini? Saya harap kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu. Hari ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul 40 Hertz. Spoiler di depan, selalu hati-hati. Saya harap kalian menikmatinya. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendapatkan video terbaru dari Master Movies. Film dimulai terlihat seorang pria muda yang diterima menjadi seorang marinir angkatan militer Amerika Serikat nama pemuda itu adalah Luke Luke dan teman-temannya baru selesai menjalankan tugas di Irak dan mereka diizinkan untuk berlibur di rumah bersama keluarga terlihat seorang wanita yang sedang menyanyi bersama bandnya di sebuah bar wanita itu bernama Casey Casey adalah seorang wanita yang sedang berusaha untuk menaikkan karirnya di bidang musik dan juga vokalnya Kesi bernyanyi dengan sepenuh hati agar semua orang menjadi suka. Ternyata Kesi juga merangkap sebagai seorang pramusaji. Saat itu muncul rombongan anggota marinir ke bar itu, tampak Kesi tidak menyukai marinir, tetapi dia dikejutkan dengan kehadiran sahabatnya Frankie yang adalah seorang anggota marinir kedatangan sahabatnya membuat Casey bahagia dan ternyata Frankie juga adalah teman Luke dan Luke mulai mendekati Casey dan Casey mencoba menghindar Casey mendengar alarm ponselnya yang mengingatkan yang untuk menyuntik obat insulin karena Casey adalah penderita diabetes dan ternyata obatnya telah habis. Saat ia hendak mengambil obat di apotek, ternyata... Tidak bisa, karena negara sudah tidak bisa memberikan jaminan baginya lagi. Di situ juga ia bertemu dengan ibunya. Lela terlihat Luke yang sedang lari muncul sebuah mobil yang mengejarnya. Luke berusaha menghindar, dan ternyata itu adalah temannya Max yang meminta uangnya dari Luke dan Luke mengancamnya. Lela mengikuti Casey sampai ke kosnya. Lela meminta Casey pulang agar ia dapat merawat Casey Namun Casey menolaknya ia tidak ingin menjadi beban bagi ibunya Casey kembali tampil Dan saat ia sedang menyanyi Ia merasa sangat lemas Dan langsung meninggalkan panggung itu Ia tidak punya uang untuk membeli obat Tiba-tiba ia teringat temannya Frankie Paginya ia langsung ke rumah sahabatnya itu Tetapi saat dipanggil yang membukakan pintu adalah Luke Casey meminta Frankie untuk menikahinya Menikah Bohongan itu membuat Frankie tertawa. Lalu, Casey mengatakan alasannya. Ternyata, Casey ingin mendapat tunjangan pengobatan karena ia tidak sanggup untuk membeli obat untuk penyakitnya. Dan juga membiayai kehidupannya. Tiba-tiba, Luke masuk dan memperingatkan mereka bahwa itu melanggar hukum dan ada akibatnya. Dan Frankie tidak bersedia. Luke sempat melihat ayahnya saat ia pergi mengunjungi kakaknya di bengkel. Di sana, ia bertemu dengan Derry, kakaknya. Ia mengatakan tentang hutangnya pada Derry, namun Derry acuh dan tidak mau tahu. Ia ingat tentang ide gila yang diusulkan Casey pada Frankie, dan ia merasa jalan ini akan menjadi jalan keluar untuk melunasi hutang-hutangnya. Ia pun bertemu dengan Casey. Luke dan Casey membuat kesepakatan. Mereka akan melakukan pernikahan bohongan dan rencana mereka ini sangat berisiko. Tetapi karena mereka terdesak akhirnya mereka menikah dan merayakan hari bahagia bersama teman-teman Luke. Tetapi akhir dari perayaan itu terjadi keributan antara Casey dan Armando teman Luke dan itu mempengaruhi hubungan Luke dan Casey tetapi semua dapat diselesaikan Walau mereka tidak saling cinta, tetapi malam pengantin tidak dapat dicegah. Mereka melakukannya. Tibalah hari di mana mereka harus berpisah. Casey melihat suasana perpisahan yang membuat semua orang merasa sedih, dan Casey juga merasa sedih. Luke berpesan pada Casey, "Apabila terjadi sesuatu dengannya, tolong hubungi dan ceritakan yang sebenarnya untuk kakaknya." Saat berpisah, mereka saling memberi kabar tentang kegiatan mereka. Casey yang terus membuat lagu dan memberi les piano dan Luke yang bertugas membela negara dan nyawa menjadi taruhannya. Casey mulai merasa rindu dan ia membuat lagu khusus buat suaminya. Dan saat berbicara dengan Luke, ia menyanyikan lagu itu untuk kekasihnya. Ternyata lagu itu didengar oleh semua orang dan mereka sangat senang. Casey melakukan konser pertamanya dan itu sukses karena yang nonton sangat banyak dan lagu yang ia ciptakan untuk luk ternyata viral. Saat sedang Tiba-tiba ponsel Casey berbunyi. Ternyata dari markas marinir. Mereka memberi kabar bahwa Luke mendapat musibah dan sedang dirawat. Casey menjadi sedih dan panik. Casey pergi menemui dari kakak Luke. Tapi ternyata yang membuka pintu adalah ayah Luke, Yakob namanya. Hubungan Yakob dan Luke kurang baik karena Luke adalah anak yang nakal suka membuat onar dan Casey menceritakan apa yang terjadi pada Luke dan memberitahukan pernikahannya dengan Luke dan tentu saja Yakub terkejut saat Luke dipulangkan Yakub dan Derry datang melihatnya Yakub merasa terharu karena Luke berusaha memperbaiki diri dan mau jadi yang lebih baik Luke dan Casey membuat rencana agar mereka tidak ketahuan dan sambil berbicara Lukman memberi kabar bahwa Franky gugur saat melakukan tugas itu membuat Casey bersedih Luke memberi penghormatan terakhir bagi Frankie Luke belum dapat berjalan Sehingga ia harus menggunakan kursi roda Dan bukan hanya itu Mereka harus tinggal bersama Agar terlihat seperti pasangan sesungguhnya Mereka memilih tinggal di rumah Casey Jakob dan Derry selalu datang Untuk mengantar Luke ke rumah sakit untuk terapi Casey terus berkarir di bidangnya Dan Luke terus melakukan terapi Agar cepat sembuh Mereka saling mendukung Dan Derry datang untuk memberinya seekor anjing yang akan membantunya mereka mulai menjalani hidup bersama seperti pasangan suami dan istri Luke belum bisa mandi sendiri dan Casey yang melakukannya perlahan rasa cinta mulai mereka rasakan Casey juga selalu hadir bersama keluarga Luke pada malam hari Luke dikagetkan dengan bunyi dering telepon yang mengawarkan rumah ibu Casey dibongkar oleh pencuri saat Luke memeriksa isi rumah ponselnya berdering ternyata semua kejadian itu adalah bagian dari ancaman Max, karena Luke belum melunasi hutangnya. Ancaman Max membuat Luke sangat mengkhawatirkan Casey sehingga ia selalu menunggu kepulangan istrinya itu, dan saat Casey sakit, Luke selalu setia merawatnya. Rasa cinta itu pun kian bertumbuh di hati mereka. Luke meminta Max untuk jangan melibatkan Casey dalam masalah mereka, tetapi Max mengancam akan melaporkan rahasia pernikahan bohongan mereka pada atasan Luke. Dan itu membuat mereka berdua menjadi kacau Sehingga mereka bertengkar dan Casey minta cerai Sementara Casey asik dengan konsernya Luke berlari untuk menghilangkan rasa gundah yang menekannya Tetapi ancaman Max bukan main-main Ia melaporkan semuanya pada atasan Luke Sehingga Luke dipanggil untuk menghadap komandannya di pangkalan militer Luke merasa berat untuk meninggalkan rumah Casey Karena walaupun singkat tetapi meninggalkan kenangan yang susah untuk dilupakan Yakob menghubungi Casey untuk minta penjelasan tentang status pernikahan Casey dengan Luke anaknya tampak Yakob merasa kecewa dengan apa yang dilakukan oleh mereka berdua karena Luke dan Casey melakukan pernikahan bohongan hanya ingin mendapatkan tunjangan mereka berdua harus menerima akibatnya Luke harus menjalani sidang militer Casey pun hadir dalam persidangan itu saat Luke dibawa masuk ke ruangan ia selalu memandang Casey Di dalam sidang Luke memberi pernyataan Bahwa dalam masalah ini Dialah yang bersalah Karena memaksa Casey untuk menikah dengannya Dan Casey sebagai wanita sipil Tidak tahu akibat yang akan terjadi Hanya menurut saja Mendengar pernyataan itu Luke dijatuhkan hukuman Dipecat dengan tidak hormat Dan juga dikurung dalam penjara Selama enam bulan Namun yang dirasakan Casey Ia semakin rindu pada Luke Ia selalu memutar video pernikahan mereka, ia sadar sebenarnya ia juga harus dihukum, tetapi Luke berusaha melindunginya, hingga saat ia sedang konser, hanya bayangan Luke yang selalu terbayang, saat Luke hendak pergi, ia melihat medali pengharganya sebagai seorang marinir tergantung bersama medali ayahnya, maka tahulah dia bahwa ayahnya sudah memaafkannya, setelah konser berakhir Casey bergegas pergi bertemu Luke, untuk yang terakhir kali, Luke dan keluarga telah sampai di tempat yang menjadi batas bagi mereka saat Luke akan berlalu tiba-tiba Casey datang dan membuat semuanya bahagia termasuk Luke Casey mulai mengutarakan isi hatinya pada Luke ia sangat mencintai Luke ia ingin tetap bersama dalam segala keadaan susah dan senang ia ingin tetap menjadi istri Luke mendengar pernyataan itu Luke merasa terharu dan ia pun mengutarakan isi hatinya bahwa sesungguhnya ia juga mencintai Casey dan mereka pun berpelukan Ayah dan kedua kakaknya sangat bahagia Luke memberikan cincin pada Casey Dan Casey menerimanya sebagai bukti bahwa Ia akan menunggu hingga Luke bebas nanti Ketika cinta belum terlihat Maka waktu yang akan menentukannya Karena dalam keheningan pun Cinta itu akan terdengar dan terasa Dan film pun selesai Terima kasih telah menonton Sampai jumpa pada video selanjutnya